Halo teman-teman Jumpa lagi di channel saya Ahmad AMD Di kali ini teman-teman Saya ingin berbagi pengalaman Tentang Cara saya mengganti Kepesertaan Untuk anggota BPJS nah, Sesuai dengan pengalaman Yang saya dapat Ini sangat mudah sekali Jadi teman-teman tidak perlu ke kantor BPJS Untuk melakukan registrasi atau pergantian data BPJS nah kemarin saya ke kantor BPJS eh, tujuannya adalah untuk mengganti eh, lokasi tempat saya paskes saya, paskes pertama eh, kemudian saya disambut oleh security eh, sopan dan ramah eh, kemudian saya disuguhkan pom seperti ini Nah, ini pom ini sangat membantu. Nomor ini di WA, disimpan dulu di HP teman-teman, kemudian nanti di WA dan akan dibalas oleh eh, petugasnya di situ. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tahap-tahap untuk pendaftarannya. Nah, teman-teman yang pertama lakukan adalah ini, teman-teman tinggal melakukan chat dengan nomor ini, ya di 081 181 651 165. Nah setelah teman-teman chat maka akan mengikuti panduan ini. Kemudian setelah uh, chat ada pesan masuk nanti dari uh, WA ini. Terus nanti teman-teman disuruh melakukan pendaftaran atau mengganti identitas baru nah di situs uh, bentuknya adalah seperti link ya link nanti teman-teman tinggal klik link itu tidak akan bisa digunakan dua kali hanya digunakan sekali saja jika teman-teman sudah melakukan melakukan klik satu kali dan mengisi data dan sebagainya maka yang berikutnya tidak bisa kemudian uh, baca ya dengan seksama persyaratan pendaftaran dibaca dengan baik kemudian uh, selanjutnya sebentar Nah kita masuk ke tahap keempat ini dimana memasukkan data diri data diri peserta anggota keluarga ataupun pilih kelas rawat inap kemudian pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama nanti teman-teman tinggal pilih di sana kemudian upload file kartu keluarganya terus klik next nah nanti data yang diperlukan adalah data keluarga sama KTP sama kartu BPJS kalau memang teman-teman e, mau mengganti pas keselayanan itu yang saya lakukan kemarin kemudian di sini yang terakhir itu petugas akan mengkonfirmasi status transaksi yang telah dilakukan e, oleh Bapak Ibu oleh teman-teman ya yang sudah melakukan. Nah, di sini ada sudah saya melakukan uh, pendaftaran uh, teman-teman WA dulu nomor yang ter, nomor tersebut tujuannya apa? Kalau saya ini adalah uh, melakukan salam dulu terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama, kemudian uh, sampaikan keluhan teman-teman. Kemudian setelah menyampaikan keluhan, nah maka akan dikirimkan link seperti ini. Link seperti ini, nanti teman-teman tinggal klik. Link ini nanti akan diarahkan ke menu tampilan karena saya sudah uh, melakukan klik dan sudah daftar kemarin, jadi saya tidak bisa lagi masuk ke link ini. Secara otomatis, dia akan diblokir, uh, nanti akan dikirimkan link ulang untuk proses uh, penggantian atau pendaftaran. Nanti, teman-teman tinggal mengikuti saja kemudian setelah itu melakukan uh, pendaftaran sudah selesai maka nanti akan membalas lagi uh, dari BPJS ini uh, sama, sama sehat Bapak Ibu Syarif kami informasikan bahwa transaksi kepesertaan Bapak Ibu telah berhasil kami proses nah ini hanya saya lakukan dari rumah dan ini sudah bisa digunakan selanjutnya kami sampaikan e-book panduan layanan mohon dapat dibaca sebagai panduan Bapak Ibu dalam mem memanfaatkan program, nah nanti ini tinggal diklik. ini ada panduan-panduan yang memang uh, yang dianjurkan untuk kita baca oleh uh, PPJS ya kemudian selanjutnya dalam mengakses layanan jaminan kesehatan dapat menggunakan NIC KTP atau KIA yang saya sampaikan tadi, kemudian maupun KIS digital melalui mobile JKN Nah ini sudah menyampaikan terima kasih. Kemudian nanti terakhir akan ada terakhir nanti akan ada link evaluasi ya. Nah ini yang terakhir dalam rangka meningkat peningkatan kualitas layanan mohon kesilangan Bapak Ibu Sarif untuk mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman anda telah mendapatkan kami melalui link berikut. Nanti tinggal diklik. Misalnya tidak bisa klik lagi karena linknya sudah dinonaktifkan dan terima kasih atas menghubungi Pandawa dan sebagainya nah, sekian teman-teman mungkin itu informasi dari saya pengalaman saya ikut ke BPJS nanti kalau teman-teman butuh informasi berikut nanti boleh langsung disampaikan di nomor tersebut minta pertanyaan atau apapun nanti bisa langsung uh, chat di sini ya di WhatsApp di nomor Cika chat dengan Cika ya di sini untuk informasi dan lain-lain dari BPJS tanpa teman-teman harus ke kantornya Oke mungkin itu saja teman dari saya uh, yang belum like dan subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu atau mungkin perlu dibagikan ke teman-temannya yang lain silahkan dibagikan uh, sampai jumpa di video berikutnya